Serangga dibekali beragam desain mulut yang sangat cocok untuk berbagai jenis makanan, mulai dari belalang sembah karnivora hingga kutu penghisap darah. Hewan penghisap darah yang pertama adalah nyamuk. Nyamuk mungkin yang paling familiar. Serangga yang satu ini tersebar luas dan dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali Antartika. Hanya nyamuk betina yang minum darah. Ini dilakukan karena mereka membutuhkan protein untuk menghasilkan telur. Ketika nyamuk betina mendarat di mangsanya, dia menyuntikkan tabung panjang, yang disebut belalai, ke dalam kulit. Saat dia menghisap darah, dia mepaskan air liur untuk mencegah darah membeku. Tubuh manusia memiliki reaksi alergi terhadap air liur ini, yang menyebabkan kulit membentuk benjolan merah gatal setelah gigitan nyamuk. Sementara itu, nyamuk yang belum dewasa atau larva, hidup di genangan air seperti kolam atau selokan dan memakan bahan organik di dalam air. Yang kedua ada kutu. Kutu meskipun ada banyak spesies kutu penghisap darah, hanya satu kelompok pediculidae yang memakan darah manusia. Kutu ini sering disebut kutu rambut, memiliki bentuk yang memanjang. Ia dapat ditularkan melalui sisir, sikat, topi, dan melalui kontak langsung. Kutu rambut betina menempelkan telurnya ke rambut. Setelah telur menetas, kutu tetap berada di inangnya seumur hidup, di mana mereka memakan darah. Kutu rambut umumnya tidak mengancam tetapi dapat sangat mengganggu, karena bisa menimbulkan gatal yang hebat. Selanjutnya ada kelelawar vampir, Vampire Bud, merupakan jenis kelelawar yang memiliki perilaku ekstrim yakni menghisap darah. Kelelawar ini banyak ditemukan di wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Kelelawar vampir biasanya makan di saat gelap. Ia menggunakan ecolotation, suara, dan bau untuk mencari mangsanya. Kelelawar ini memiliki gigi depan tajam yang digunakan untuk memotong ke dalam kulit. Air liur merupakan elemen paling penting yang digunakan kelelawar vampir saat ia sedang makan. Pasalnya, pada air liur kelelawar vampir terkandung bahan untuk mencegah pembekuan darah. Sehingga tak heran, jika ia terluka, hewan ini akan menggunakan lidahnya untuk menjilati darahnya tersebut. Kelelawar vampir punya pola perilaku sosial unik yakni setelah berburu mangsa, ia akan memuntahkan sebagian darah dan memberikannya kepada kelelawar sesamanya yang sedang kelaparan. Hal itu cukup beralasan, lantaran kelelawar vampir haus darah selama beberapa malam akan membuat kondisi fisiknya langsung drop. Sungguh sangat berbeda dengan hewan pemakan darah lain seperti lintah dan kutu yang mampu bertahan tanpa makan hingga berhari-hari. Selanjutnya adalah hewan lintah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata Hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Bersama cacing tanah, lintah adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Annelida. Lintah terlihat seperti cacing tanah yang gemuk, gelap, dan mengkilap. Lintah memiliki tubuh yang padat dan tersegmentasi dengan ujung meruncing yang mencakup sepasang penghisap di setiap ujungnya. Lintah menggunakan cangkir hisapnya untuk menempelkan dirinya ke kulit binatang atau manusia dan menghisap darahnya. Lintah biasanya memiliki dua atau tiga baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Tubuh lintah biasanya berwarna gelap, coklat kehijauan, dan tanpa bintik atau garis. Beberapa lintah sangat gelap sehingga terlihat hitam. Lintah tidak membentuk kelompok yang kompleks, tetapi mereka biasanya dapat ditemukan dalam kelompok bersama. Lintah adalah parasit dan predator. Mereka memangsa serangga dan hewan air kecil. Tetapi mereka juga mengisap darah dari ikan dan hewan berdarah panas. Air liur lintah mengandung antikoagulan yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit, dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan.